Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Erva Channel hari ini saya akan berbagi giat saya uh, pada kelompok kerja guru KKG Kecamatan Sinangkasih yang hari ini akan mengadakan beberapa kegiatan ya diantaranya satu revitalisasi bahasa Sunda kedua platform Merdeka Mengajar ketiga uh, program penguatan calon guru penggerak untuk angkatan 8 9 10 serta pemberian penguatan kepada calon kepala sekolah. Oke, seperti apa giatnya? Let's check it out. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi sholawat, serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada kita Habibana badana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati Ketua PGNP Kecamatan Sindang Kasih. Dan saya hormati Ketua Ketiga S yang masih di perjalanan. Ibu-ibu dan Bapak Peserta KKG se-Kecamatan Sindang Kasih. Terima kasih pada hari ini. Kita telah sama-sama hadir di ruangan. Mudah-mudahan hari ini Kegiatan ini mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa Amin. Selanjutnya permohonan maaf ini kepada ibu dan bapak semua yang ada di sini. Saya hadir tidak komitmen terhadap undangan yang mengundangnya saya jam 8 Tetapi barusan saya mengikuti rapat koordinasi kegiatan korwil se Kabupaten Cianjur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim diseminasi itu kan itu ya diseminasi kegiatan masih sudah di Kecamatan Sindakasih saya nyatakan dibuka. buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan dipaksakan kepada Indina Alam, Habibana, Wanabiyana, Muhammad seluruh Pak seluruh seluruh keluarganya, persahabatnya dan persahabatnya Pak Kudus yang saya hormati Pak Kudus juga saya hormati Mati rekan-rekan guru yang sama-sama saya hormati, bagian dari rekan-rekan tenaga pengajar yang tertunjuk, bahkan ditunjuk oleh pihak Pendidikan untuk mengikuti desimilasi. Saya sudah, kan? Betul ya? Desimilasi sudah, itu, itu ya. Kemudian... Um, Tujuan destinasi ini untuk memberikan pembekalan tentang pengetahuan. Jadi, krisot suwok ini suatu biat ya, dan ditunjukkan kepada kelompok target atau individu dengan tujuan memiliki pengetahuan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Bapak Ketua Korwil Pendidikan Kecamatan Sinakasi yang saya hormati, Bapak Ketua K3S yang dalam kesempatan ini masih ada di belakang Yang saya hormati Ibu serta Bapak semuanya yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya acaranya memberikan sambutan Tapi mohon maaf andai dalam pelaksanaannya sambutan plus-plus Mengingat saya sangat berbangga hati, saya sangat berbesar hati pada kesempatan ini ternyata banyak guru-guru yang potensial di Kecamatan Sinakasi hadir di sini. Jadi mampang menepung banyak guru potensial hari di sini. Maka saya sambutannya ditambah plus plus gitu. Uh, menyambung apa yang sudah sampaikan oleh Pak Koro yang tadi berkenaan dengan CGP ya, guru penggerak, kemudian Tadi disinggung-singgung lagi juga kondisi kepala sekolah yang ada di Sinakasi. Barangkali tidak ada salahnya, saya menyampaikan informasi-informasi berikut berkenaan dengan uh, rek rekrutmen kepala sekolah. Berhubung dalam hal ini saya bertindak sebagai ketua PGRI, di mana di dalamnya ada segmen uh, peningkatan profesi dan peningkatan karir. Kepala sekolah merasakan hasil revolusi dari tim di hmm. ilmu normalna gitu, jadi saya katakan itu normal lah. Kode sertifikat pendidik tes pelatihan calon kepala sekolah encan mirwan sertifikat turun penggerak encan daftar nah, tak etan mah, karek kurang nyantongan sertifikat pendidik mungkul nah, nah itu itu normal lah, seperti itu normalnya, tapi kan tadi ada yang disebut, kan? ada suratnya dalam baru tadi nah, gitu. nah ini nah dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki guru yang lulusan guru penggerak mencukupi maka bisa diayakin koordinasi antar daerah berkenaan dengan rekrutmen calon kepala sekolah saya sebagai ketua PGRI dalam hal ini punya Ya, kewajiban untuk mengajak Ibu Bapak Semua. Yuk. Dalam lapar! Lama dikira sabar 25 bulan, Diu puluh. Diu puluh orang dapat jadi yang dicawar ke persekolah. Mau tidak mau, kita mau. Dah, ada lagi. Dapat penugeraskan. Nah, guru yang belum bersertifikat pendidikan. Carbonga sertifikat grading. Carbonga pelatihan. Atau, Carbonga sertifikat guru penggerak. Di laga kedua tahun ini, ya, ya, rencana silaturahmi konfrontasi dulu, cuman kecuali Mas Budi. Nah, awal-awalnya nanti, sampai ke kutiwan BNI payun menggebu-gebu gitu ya. Terutama nanti disampaikan ke ketua Ketua PGRI, ke rumah tarik, suami so, tarik. Eh, uh, bisa uh, dilihat gitu ya, bukan tidak beralasan. Eh, uh, Komar gaduh kewajiban secara keorganisasian, sarang kewajiban moralnya yang kedah menelorkan calon-calon pimpinan kita neta Anusatrasna eh, tadi menyinggung tina masalah ulu penggerak Hakuntan anu angkatan sarang Simpuring Anu Kamari seleksi CGP nya dielur sanaes bohong dielur ke Simpuring eh, dengan alasan karena Simpuring oke tak akan perubahan itu badai diriungkunku kumaha, naon anu dibat dari sampai kusimkuring gitu. apapun namanya bu indri itu ulah jadi gitu. E, simpuring itu yang banyak jadi kumpul dia kuduknya kuduknya memang simpuring memang simpuring juga hanya peserta dan kita semua yang satu angkatan dengan saya itu belum tentu lulusnya kan gitu ya. tapi paling tidak dari sekian ratus ribu orang kita terpilihlah untuk yuk ikut seleksi. Orang lain mah baru seleksi, esen juga sudah bertumbangan, tapi kita alhamdulillah sudah sampai pada wawancara gitu ya. Nah. Untuk ke depan, seperti Senada dengan yang tadi di depan, KKG bisa memfasilitasi, fasilitasi. bukan memfasilitasi sebenarnya, hanya sharing pengalaman mungkin sebegitu begitu. Saya berani, kalau ada yang banyak tentang bagaimana CGP yang kalau dari sekarang akan mudah-mudahan banyak yang dapat. Bisa mentransferkan pengalaman, mungkin gitu. Karena apa? Saya pede. Saya punya modal, sudah pengalaman di dalam seleksinya dari jadwal bawah di dalam seleksinya bukan lulusnya. Karena uh, saya itu belum belum punya keterangan lurus. Nanti saya malah uh, tunggu pertemuan dan kemarin setelah pertemuan saya apa lulus semua. Tapi saya bersahatik kalau CP ini lima duos seperti lima berarti itu berarti kubur desain reks, sama lain juga, serius asal kesempatan orang wawancara kita lah, kesempatan kesempatan dan ayo ini kemana boleh, itu dua buah yang murah misalnya ada itu kesempatan kesempatan wawancara kita kan, namanya biaya itu aja, kalau kesempatan kesempatan tidak terlalu ribet tidak terlalu hebat itu lah yuk Juru ini dari tidak sesulit yang kita bayangkan. Cuma satu kuncinya, kuncinya, ibu uh, bu, bu, bu ini dia, uh, admin, panggitan admin, jangan, E, komunitas belajar keagamaan di Kecamatan Senangasih RT merupakan wadah kanggo diskusi antarapi bertukar pikiran, kolise, menamina eh pembelajaran khususnya implementasi kurikulum pendidikan. Eh Abdi penggerak IDT mung e, sekedar janten admin. Nah, e, kanggo memfasilitasi kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kanggo e, mana kanggo ngarojong implementasi kurikulum iya e, tiasa sering perkawis implementasi kurikulum dengan e, berbagi pengalaman. Contoh kan nah, di implementasi atus parantos rayanya punya anu sekolah penggerak Bu. seperti Bu Epa, ya, Asep, di Sdm 2 bu, Buditasi. Asih nya. Nah, eta biasa jantan. Webinar di webinar ditunggu jantan biasa berbagi pengalaman kita gitu kak e, sekolah sekolah aku mana kamu ke acan kantos jantan e, mengimplementasikan belum mengkasihkan namanya beruntung dekat nah kamu -be karena anggota kakak Kecamatan jangankan senang dina platform mendekam mengajar ditinggaliku abib 6m lebar 604 anggota, itu. Nah, ee, Bapak Ibu di Ciamis teh, Ayunan teh, e, khususnya Ciamis gitunya berada pada dua terbawah di Jawa Barat dina penggunaan platform merdeka mengajar. Nah, maka dari itu. Uh, saya mohon Bapak Ibu guru untuk mengingatkan dan melaksanakan uh, pembelajaran yang ada pada topik pelatihan Merdeka Mengajar, supaya semua bagi Ayah di Tistik atau manggil Anu Sekolah yang tidak sama sekali login ke PMM. Nah, abdi kasianan, kasih ayah aku sama sekali tidak masuk itu karena namanya PMF gitu. gitu. nah, itu bapak Ibu abis kasih eh, Maka dari itu bapak ibu silahkan ingatkan rekan-rekannya untuk masuk login dan mengerjakan yang namanya eh, platform metode mengajar yang lebih dari 8 topik. Delapan topik mohon hutan Itu pakai 8 modul. eh 8 modul. modul, ya, 8 modul. nah, kalau uh, pengisian gitu, ya, nah, seperti refleksi, uh, feedback, aksi nyata, pengisian. biasa uh, saling salingnya punya saling saling itu uh, misalkan anak atas, iya, arti garu coto, arti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 Ini pakai contoh, kayaknya Saya Tapi itu langsung oke ayah jangan apa-apa oke rumah, kena pintar apa waktu Parantos Langkung di Nuhur katilu, iya kali, muilih sakwat mulih, kali, di sekolah, teayaan sang penginternya, etadek kamu ibu saran bapak diri penginter, perusuhan timuang tidak pilih di tajong, gitu. Bisa sih, udah kayak gitu. Uh, Bikin film, ambil, ambil, ambil, teh generasi milenial samis, namun generasi milenial mah ahli pisan karena IT, Karena handphone ahli pisan, IT ahli pisan. Ayabi mana? Uh, Bisa tuh, Titi Asanta. Ini tuh, tengah-tengah, pengen ternyata. Pemicu etawa <tuk> gitu. Hak teh ya, pengen banget. <tuk> uh, Jantan karena bahasa Sunda Rumawas Pribados Kirang Kacil da, Lahir di Sunda Ti di orang diajar bahasa Sunda Dugi ka diajar bahasa Sunda Tapi da umpami diajak nyariwas bahasa Sunda Anu kedah buku undang Anu kedah malapah gedang, aduh ampun kacida. Pangeran abdi tipayun bade nedak tiapun ten kasadaya ibu bapak. da abdi mah pangeran diri terdharma kapapanceman tugas. Bade ngalalakon hilang pangerannya motivasi, dukungan kepada kita semua untuk terus bergerak memajukan e, pendidikan khususnya yang berkenaan dengan e, perekrutan ya pak perekrutan, rencana rekrutmen e, calon kepala sekolah mudah-mudahan Ibu Bapak semua tergerak gitu ya, ya apalagi yang masih e, berjiwa muda potensinya banyak kompetensinya juga apa namanya tinggi gitu ya saya dorong gitu pemberian update pahitannya dengan segala kredibilitasnya yang segala konsekuensinya atas penawaran Bapak saya mengundurkan diri berat hati ya tapi kondisi yang tidak memungkinkan bagi saya untuk melangkah tapi saya tetap akan mendorong mensupport support Ibu Bapak Insya Allah secara tenaga pikiran Insya Allah saya akan memotivasi support Maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kornil, saya tidak bisa apa namanya memenuhi keinginan, syal sudah Pak yang tidak sudah Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat Ibu dan Bapak. Terima Alhamdulillah Alhamdulillah, ini yang mata acara pokok yang dari awal ee, pembukaan ee, yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kornil, wilayah Kecamatan Pendidikan Sinar Kasih. Bapak Ketua K3S, juga Bapak Ketua PGRI telah usai, kita akan menutup